Biar ku menemanimu membasuh lelahmu, izinkan ku lukis senja, namamu di sana, mendengar kamu bercerita. Malam, bawa kamu bintang-bintang untuk -bintang, temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini walau letih, coba lagi jangan berhenti. di berat kau tak merasa sendiri Kota berjuang Menaklukkan hari-harimu yang tak mudah biar ku menemanimu membasuh le izinkan ku lukis senja mungkin namamu di sana mendengar kamu bercerita menangis tertawa biarku lukismu Temani temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis. Ter Lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk -bintang, temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia.